Keputusasaan. Aku melihat harapan yang paling terang. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Kemenyekuliaan. You should, you should be, be ashamed, ashamed for not trusting, for not trusting yourself. yourself. Bintang putih. Bintang putih. Bintang putih. tidak bisa Bintang ya. bebas seperti angin, bebas seperti angin. Aku suka mau bubuk mesio di pagi hari <tik> bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan. Ini banyak tombak cahaya, jadi orang, orang yang tak. benar. Pembangunan yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Pemasangan <penting>, <San> untuk berkendara dengan aman. aku, aku akan Aku akan minyak gas. Pasang sangat, sangat penting, penting untuk memperbaiki mobil, mobil dan Pemasangan misil sangatlah penting untuk bergendara dengan autobot. Auto. untuk tumpangan. Sepasang kebipin yang kuat sangat penting untuk yang asing. Oh, oh. Sepasang yang kuat sangat penting untuk berbaiki panggihkan oh aja aneh biar nanti yuk panggih biar nanti balik He initiate bomb Di misil, sangatlah penting, penting. Untuk, Untuk bergendara, bergendara. <tuk> Pasang penyimpin yang kuat <tuk> Sangat penting <tuk> dan <tuk> dan <banding>. <tuk> <tuk> Sang pengemudi Jaguar sangat penting untuk mengendarai mobil dan <tuk> <tuk> <tuk> ya, ya, ya, muda, <tuk> Best three 5 No one was sent in a chat